Namo Budoyo Rahayu Sabun Bumati Kalis ingrebedo Nere ing Jumpa lagi bersama kami Spiritual Perkutut Putih Di channel The SPP TV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 Salah satunya Prabu Brawijaya. Mitosnya, perkutut Prabu Brawijaya ini bukan burung biasa. Burung ini dianggap sebagai jelmaan pangeran dari Pajajaran bernama Joko Jokomangu yang dikutuk karena berniat jahat. Tetapi kemudian berhasil kabur dan ditemukan Prabu Brawijaya. Perkutut ini terus bersama sang prabu, bahkan saat Raja Majapahit ini hijrah ke ngajau Yogyakarta. Dari legenda inilah muncul kepercayaan bahwa perkutut mempunyai kekuatan gaib jika punya kecocokan batin dengan sang kwan. Dan masih banyak lagi alasan yang menyertai mengapa orang menyukai perkutut sebagai peliharaan. Sebagian orang juga menyukai peliharaan ini dikarenakan memang burung perkutut cukup elit dan memiliki prestis untuk dipelihara. Burung perkutut keturangan lemburuan merupakan salah satu burung perkutut yang memiliki mitos yang tidak baik dipelihara. Perkutut lemburawan termasuk salah satu perkutut katurangan yang dianggap tidak baik untuk dipelihara karena dipercaya dapat membawa sial atau nasib buruk bagi pemiliknya. Mitosnya Orang yang memelihara perkutut keturahan lemburawan akan sering mengalami kesusahan, sering sakit-sakitan, dan jauh dari rezeki. Perkutut lemburawan memiliki ciri khusus pada bulu-bulu di sekitar tubuhnya yang tumbuhnya tidak merata atau berumbung, sehingga terlihat tidak rapi dan tidak enak dipandang. Mitos perkutut lembu rawan yang konon dapat membasial mungkin memang ada benarnya Karena jika kita memelihara burung perkutut yang tidak sempurna Tentunya akan membuat perasaan menjadi tidak nyaman dan akan menimbulkan energi negatif Lembu rawan memiliki kosakata yaitu lembu dan rawan Lembu memiliki arti sapi Rawan merupakan arti yang menempel pada roh yang digambarkan sebagai khayalan atau gelembung-gelembung yang bergerak bebas jadi lemburuan artinya khayalan atau mimpi yang dimiliki sapi lemburuan juga ada yang menyebutnya lemburawan namun yang lebih tepat adalah lemburuan Tuah burung perkutut katorangan lemburuan dipercaya memiliki tuah orang yang suka bermimpi Angsar burung perkutut katurangan lemburuan dapat dijadikan sebagai tuntunan hidup maupun nilai luhur bagi pemiliknya lepas dari unsur mitos yang beredar tentang Perkutut Katurahan Lemburuan Perkutut Katurahan Lemburuan memiliki wejangan yang tersirat agar pemilik burung perkutut untuk dapat mewujudkan atau mengejar mimpi dalam hidup Yoni yang dimiliki Perkutut Katurahan Lemburuan memiliki ciri mati yang berada di fisiknya di mana burung Perkutut Katurahan Lemburuan ini memiliki ciri Bulu tubuh yang tumbuh kurang baik Ada juga yang mengatakan Perkutut ini ulasnya berumbun Hitam putih Lebih dominan hitam Analoginya Kita hidup di bumi ini Sudah pasti punya alasan dan tujuan Sendiri-sendiri Karena Tuhan memberikan kita kehidupan Bukan hanya untuk disia-siakan tanpa sebuah tujuan dan pencapaian. Setiap orang punya mimpinya masing-masing yang sekuat tenaga harus dicapai, karena tanpa sebuah mimpi hidup akan berjalan begitu-begitu saja. Punya impian dan cita-cita akan membuat Doro memiliki semangat untuk terus memperjuangkannya, karena impian. Menjadikan seseorang tetap fokus pada tujuan hidupnya Tidak hanya mengandalkan nasib yang sebenarnya bisa dirubah Sesuai usaha dari diri kita Bermimpilah setinggi-tingginya Tapi pastikan Ndoro berusaha dengan segenap hati dan jiwa Sapi ini menjadi simbol tertinggi ritual Dalam kebedaan jawa, sapi adalah hewan yang diagungkan ia adalah ibu pelindung bagi banyak orang. Sapi tak dituhankan atau dipuja, tapi karena sebagai tunggangan dewa petara Siwa sapi mendapat kehormatan besar ketimbang kuda atau unta misalnya. Sapi merupakan hewan yang bisa melahirkan hanya sekali dalam satu tahun. Akan tetapi kebutuhan manusia akan binatang ternak ini selalu saja tercukupi. Doro tidak pernah kekurangan daging sapi ketika suatu hari ingin mengolahnya menjadi santapan keluarga. Padahal secara logika manusia dengan jumlah kelahiran yang sangat kecil bertahunya tetapi sapi tidak pernah langka di pasaran. Sedangkan Ruan merupakan sesuatu yang menempel pada ruh. Yang digambarkan sebagai khayalan atau gelembung-gelembung yang bergerak bebas Saat ruan itu keluar atau terbang dari tubuh kita Maka kita akan tertidur Dan saat ruan itu kembali ke kita Maka kita akan terbangun. Jadi sebenarnya bukan roh yang keluar saat kita tidur Tetapi ruan Mewujudkan impian merupakan sesuatu hal yang diinginkan oleh banyak orang. Namun untuk menggapai cita-cita, terkadang banyak sekali rintangan yang dihadapi. Tak pelak banyak orang berguguran saat menempuh jalan menuju keinginannya. Jatuh bangun, cipiran dan kuncingan akan jadi hal yang doro temui dalam perjalanan hidup biarkan mereka hidup dengan segala prasangka buruknya jangan ragu dengan dirindoro sendiri dalam menggapai mimpi semakin berleha-leha akan kian lama pulang doro mewujudkan cita-cita doro mulai persiapan dirindoro untuk masa depan yang lebih baik tetaplah berpikir positif dan menjadi inspirasi untuk sesama